serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik kabar bahagia dari Leslor tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada informasi penting dari L2W untuk warga Konoha Informasi mengenai GTMA, persahabat, perolehan putaran pertama global, Lesti posisi ke-21 Silahkan voting pakai koin gratis kalian Kita simak, persahabat, kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh L2W Posisi sementara Lesti Kejora di putaran pertama global melawan 4 negara di Asia saat ini menempati posisi ke-21. Pada tahap ini akan dipilih 40 penyanyi dari 60 penyanyi di 4 negara. Silakan vote dengan koin gratis kalian. Ya. Kami tidak akan membuka donasi jukes karena ada oknum yang memfitnah kami mengambil dana voting di Jukes. Silakan kumpulan oknum tersebut mengkoordinasikan sendiri untuk pembelian koin karena bukti-bukti vote selalu ada kami tampilkan di Instagram. Kalau mau hitung, silahkan hitung berapa koin yang telah kami keluarkan dari mengumpulkan dana dari fans. Karena para donatur kami yang luar biasa baik, ya tidak pernah berkata demikian pada kami. Selama 2 tahun ini, semua bukti ada semuanya di Instagram ini. Jika pihak-pihak terkait ingin mengfitnah sampai membuat grup khusus sebagai sarana fitnah, bisa cek sendiri di semua postingan kami. Kalau ada fitnahan, tidak transparan jumlahnya, lawan akan tahu kekuatan kita dengan menghitung berapa banyak koin yang bisa kami beli. Terima kasih kepada semua donatur kami yang luar biasa baiknya, selalu mensupport kami baik dengan kata-kata positif, dana dan dukungan yang tiada henti sampai kini. Yuk voting pakai koin gratisan kalian. Itu informasi penting dari L2W. Tidak membuka untuk donasi Persahabat ya Di aplikasi Jukes Karena banyak sekali orang-orang Di luar sana memfitnah L2W Memakai tentunya Dana dari voting Jukes Berharap banget ya Tidak ada lagi tentunya fitnah-fitnah Sana sini Sebagai fans sejati kita tetap kompak Dan solid mendukungnya terbaik Buat Lesti Kejora Kemudian juga persahabat Ya perhatikan ada sebuah postingan dari ig nya Bang Boril. Dua jam yang lalu mengunggah foto Pak Ferry Fernandes. Untuk hari ini Pak Ferry sedang berulang tahun. Masya Allah, sehat selalu untuk Pak Ferry. Mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Kita lihat juga persahabatnya ada doa dari Bang Boril untuk Pak Ferry Fernandes. Bismillah. Selamat hari lahir ya guru terbaik dari segala hal. Sehat selalu dan pastinya semakin luar biasa doa terbaik pokoknya Amin Masya Allah banget ya semoga paferi juga hubungannya baik-baik dengan Lesti Bilar kita lihat juga persahabatnya informasi penting dari Bang Boril bahwa Bang Boril siang hari ini bakal tampil di acara Rumpi No Secret untuk menjadi bintang tamu di acara tersebut doakan persahabatnya mudah-mudahan Bang Boril menyampaikan Sesuai dengan fakta dan kebenaran Tidak mengada-ngada Dan tentunya sebagai fans Terselalu mensupport Mudah-mudahan Lestar Entertainment bisa kembali bangkit Dengan wajah yang baru Amin Berikutnya juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah postingan kalimat Ini mengenai permasalahan Lestar Entertainment Yang dibilang bangkrut oleh para haters dan netizen Kita simak persahabat kalimat panjang Yang diposting oleh akun Lesti Alfati ofisial Leslar vakum sementara dibilang udah nggak laku, bangkrut. Katanya nggak makan dari netizen, itu sindiran netizen barisan sakit hati yang nonton video lama Lesti. Maunya Lesti, berterima kasih ke haters soalnya sudah memfitnah gitu kalian. Ya. Leslar lanjut dikatain settingan, demi cuan demi endorse. Leslar bersama dibilang demi cuan, terpaksa, si laki nggak cinta. Cuma cinta ATM istrinya doang Si bini dikatain kecintaan Dan bulol, demi kakak ganteng, rela banding tulang Puncak komedi nggak sih? Orang mereka suami istri, kok berasa sehina itu mereka bersama Ya kali kalau mereka nggak saling sayang, kenapa bertahan? Momen pas padahal untuk berpisah Ya kali orang pura-pura cinta bisa tahan selama itu Ya kali acting kok seluas itu, hampir tiap detik, tiap menit. Apalagi cidukan-cidukan mereka selalu bermesraan. Hebat banget ya, tanya sama aktor apakah mereka nggak bosan dan capek acting ya, cuma berapa episode. Lah ini tiap hari, bisa dapat piala Oscar dong. Mereka diam-diam nggak -diam show up, gak tampilan drama, mereka di media aja udah pada kepenasan. Kalau yang kepo dan nyari-nyari berita mereka, tapi nyalahin artisnya. Mau nyari mereka menderita, gak pantas bahagia bersama. Mereka suka lupa ada Tuhan di balik ini semua. Masya Allah. Leslar mah diberitain apa aja tetap tersenyum Tabungan pahala buat di akhirat nanti Makin bertambah untuk Leslar pahalanya Semakin diangkat derajatnya Kita selalu yakin Leslar Entertainment akan bangkit kembali Berikutnya juga sahabat kita simak Ada sebuah kata-kata bijak dari Kobas anda akan sulit memotivasi orang untuk bertindak Sebelum Anda mengunggah emosi mereka Hati dulu baru otak Itu kalimat kata bijak yang diposting oleh Koba Setiap harinya, Koba selalu memberikan kata-kata bijak dan kata-kata mutiara Mudah-mudahan kita semua sebagai fans senjati Leslar Tetap optimis, semangat, dan terus kompak dukung Lesti dan Bilar Selanjutnya juga persahabat yang kita lihat di unggahan Ibu Rosmala Dewi ini unggahan bulan Agustus, persahabat, ya. Pusingan foto bareng Bunda Lesti Kejora, namun kita salpok dengan kalimat caption, ya, yang dituliskan oleh Ibu Rosmala Dewi. Gelis pisan sambil diberikan love hitam. Kepada Lesti Kejora, insya Allah, saya selalu, ya, untuk keluarga besar, kita merindukan momen-momen ini. Semoga antara keluarga Lesti dan keluarga Bilar, itu kembali rukun, kembali bahagia, dan harmonis. Kita masih menunggu kabar terbaru siang hari ini dan pastinya kabar-kabar cidukan vitamin dari Lesti dan Bila. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.